Assalamualaikum, Halo teman-teman semuanya Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara membuat jadwal untuk mode gelap di HP Android Ini berlaku untuk semua HP Android ya Di sini kita bisa mengatur untuk jadwal dari mode gelap Misalnya kita ingin menerapkan mode gelap di HP ini mulai dari jam 6 sore sampai jam 7 di pagi hari Jadinya nanti untuk HP ini akan menyesuaikan masuk ke mode gelap ketika di malam hari ya. Tentunya untuk tampilan menjadi ringan tidak terang seperti ini. Oke untuk bisa melakukannya ini sangat mudah sekali. Silahkan simak videonya. Oke untuk menjadwalkan mode gelap di HP Android. Caranya pertama kita masuk ke menu setelan atau pengaturan yang ada di HP. Kemudian pada kolom pencarian ini kita ketikkan saja mode gelap. Oke, kemudian untuk mode gelapnya, kita pilih di sini pengaturan mode gelap. Setelah itu pilih lagi pengaturan mode gelap. Nah, di sini aktifkan sesuai jadwal. Kemudian di sini ada dua jadwal yang bisa kita pilih, yaitu matahari terbenam hingga matahari terbit, dan jadwal custom. Kalau misalnya kita pilih matahari terbenam hingga matahari terbit, maka untuk jadwalnya ini akan menyesuaikan dengan perakiran cuaca dari Google ya. Kemudian kalau kita pilih jadwal custom, di sini kita bisa menentukan untuk jadwal menggunakan jam. Misalnya untuk HP akan masuk mode gelap pada pukul 18:00 ya sore hari. Kemudian untuk akhir dari mode gelap 07:00 ataupun 06:00. Nah, setelah diterapkan, maka untuk HP akan masuk ke mode gelap sesuai dengan jadwal yang telah kita buat. Oke, sekarang kita tes ya. Ini sudah menunjukkan 17.59. Bertepatan pukul 18.00 untuk HP ini akan berubah ke mode gelap. Kita lihat. Oke, untuk HP berubah ke mode gelap. Dan ini tentu saja sangat memudahkan kita karena tidak perlu mengaturnya secara manual. Oke teman-teman, dan mungkin sekian saja untuk video kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.